Ya, yeah, Ron. Okay. Yeah, okay. <laughs> Alhamdulillah. Pada asar tadi sudah dilangsungkan pernikahan ya. saya menikahi Dini Mutia. Siapa loh? Oh, tadi. Tadi awal. Kenapa diulang? Itu kan tadi tuh saya nih kan ingin di bawah. <laughs> Dekat sini ada power. Uh, sebelumnya sempat 50 kali akad nikah tapi di sekarang setelah tujuh tahun sendiri alhamdulillah aku bertemu kan dengan, dengan anak saya lima semuanya mudah-mudahan kita sakinah warahwa romah akhir udah ya sebagai teman hidup dan sebagai mitra di dalam baikkan ibadah pada Allah Subhanahu Mahar berapa? Ya, ya. Mahar mahar ma ma ma ma ya. uh, maharnya 100 gram Ya yeah, dan uh, dan uh, Dan makna atau arti dari suatu... apa? Mbak tadi Ya... Mbak Gampang Mbak Ya, seperti itu Terima kasih Tapi dengan tembanya anak lagi gitu kan Enggak lagi, enggak lagi gitu Itu gimana sih kebahagiaannya? Kedua aja nih, apakah Kurang-kurang berhomongan lagi itu apa gimana? Kalau ini pabriknya iya, iya, iya ya Alhamdulillah, kedalami pada hari ini kita set nambang anak lima jadi jumlahnya totalnya lima mudah-mudahan uh, nambahnya orang tua jadi banyak orang yang lebih menyayangi anak-anak kita jadi lebih menyempurnakan karena yang akan kasih sayang menambahkan anak-anak kita -anak. udah ikut itu lima aja tuh yuk aku masih pengen menambah satu lagi <laughs> kenapa? kan program udah ada kita sih <laughs> uh, apa ya karena saya juga ada disedukan Dina juga ada disedukan jadi ya kita lihat nantilah. Uh, jadi yang penting ini sah dulu, ini kan bukan yang pertama kali di <laughs> gitu uh, kalau di wedding ring juga udah mewah juga gitu ya tapi ini adalah apa ya, super nikmat lah uh, setelah 6 ini ya, memang uh, ujungnya ke situ ya, si kerawang kita juga kan ada. Insya uh, Allah ya, uh, jadi kebudayaan. Ah, proses 6 bulan artinya uh, mantap untuk wajib wajib yang seperti ini apa, kak, uh, yang membuat hati peminang dina? Karena uh, kita sudah cocok, sudah cocok. Nah, awalnya. sebagai waktu empat nih saya harus rumah sakit salah satunya di rumah sakit AMC yang di bawah beliau yang enam berawal dari satu keuangan saya lihat keuangan kantornya cuma berguna sama anak jadi yang cuma berguna ya gak berguna memutang-mutang bukan berguna ya apa ya nyaman itu kan yang merasakannya yang dan Buat bulan kami yang sudah 40 plus ini Sampai sudah berbeda lah 40 apa itu? Iya, 30 plus okay, Saya harus revisi <girloh> Jadi, uh, sudah lebih ke hal-hal yang apa ya depan ya, bagaimana anak, dan sebagainya uh, saling support terhadap keadaan kami Kebetulan uh, bulan ini juga di politik juga dan bagi saya, kenalnya saya dengan Dinda itu Sangat-sangat uh, bisa Ada hal-hal yang dan menerdam emosi saya bagaimana saya bisa ditemani dalam dinamika politik yang ada dan sering sharing pengalaman di politiknya sudah separuh dari usianya kayaknya jadi sebetulnya sudah, sudah sangat pengalaman jadi saya punya apa, punya teman, ya yang ya, menyenangkan yang bicara bisnis, masalah politik, masalah partai, masalah macam-macam, ah, lah. Ya. jadi ya mungkin karena karena backgroundnya kita punya pengalaman yang stransik, jadi uh, ya saya kira ini bukan satu hal yang tiba-tiba semuanya Allah udah atur apa-apa yang kami butuhkan selama ini, gitu ya ternyata Allah. gimana Taehyung? Mantap kan, dari kepiningan kan. jadi sementara atau gimana tuh atau langsung kerja lagi ah. Rp800.000 gitu. Eh, kalau kita sih bilangnya apa uh, ini aja, keluar kota aja udah. Jaga-jaga <laughs> nanti kalau. Ya, Sebab soalnya kan uh, saya nggak tahu kalau kita kalau kita melakukan gitu harus gimana ya. Tapi teman RG bilang-bilang kalau masih di aja apa saya yeah. yeah. banyak. Yeah. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.